Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan sekarang ini gua pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di tengah hutan. Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 4. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gua saranin kalian buat tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Help them Seorang Tiktokers bernama Justin Itu rajin banget bikin konten di akun tiktoknya Tapi konten-konten Doi itu sama sekali gak ada hubungannya sama sesuatu yang bersifat paranormal Kebanyakan Doi itu ngebahas tentang mobil, sepeda, DIY, dan juga keluarganya Beberapa waktu yang lalu Doi itu sempat beli sebuah mobil bekas Dari tahun 2002 Nissan Xterra Nah Doi itu mau modifikasi lampu belakang mobilnya Supaya terlihat lebih terang Nah setelah video yang tadi itu di upload Banyak viewersnya yang request ke Doi Buat ngetes seberapa terang lampu itu di malam hari Nah si Justin ini inisiatif Buat ngetes lampu yang tadi di sebuah tempat Yang gelap banget Supaya bisa kelihatan jelas perbedaannya ya Tapi... Coba deh, perhatiin baik-baik video yang ini. The lights are definitely functional, but unfortunately I live in a city and there are street lights everywhere. But I can find a place to go test them. Okay, I found some really dark woods. I just put some Tenfold over the reverse lights. So I'm going to show you what the stock reverse lights look like and then I'm going to uncover them and show you what the added reverse lights look like. Okay, these are the stock reverse lights literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin bright that is. This is amazing. Yeah, so these are not just for looks. Ada sebuah tangan yang tiba-tiba muncul persis pas Justin nyalain lampu belakang mobilnya. Tangan itu kelihatan seperti memeluk sebuah batang pohon, yang kelihatan gak jauh dari tempat Justin berdiri. Justin juga sama sekali nggak sadar sama penampakan yang tadi, makanya Doi sama sekali nggak ada respon di video itu. Terus Doi pulang dan post video yang tadi. Dan terang aja virusnya pada notice ya. Videonya masuk FYP dan ditonton jutaan orang. Nah di momen ini si Justin tuh baru sadar kalau ada yang aneh di videonya. Dan keesokan harinya Doi putusin buat balik lagi ke lokasi yang sama di siang hari. Oke, okay, leaving work. Two blocks that way is where the arm was. Okay, this road goes down to the lake, which is right there in a public boat landing. This is where my truck was backed in. Well, it's actually a path, and that is the tree with the stick leaned up against it. As you can see, people illegally dump stuff out here all the time, mostly trash, but a lot of animal carcasses too. And this is the tree And here we are behind the tree Where my was back 5'10 I'm not a very superstitious person So you're not get much out of me I just think, you know, if anything You know, somebody back here So, kira-kira nih Tangan yang tadi itu apaan? Apakah itu sebuah penampakan? Atau yang lebih creepy lagi, jangan-jangan yang tadi itu tangan manusia. Tapi coba deh kira-kira nih orang macam apa yang tinggal di dalam hutan sendirian gelap-gelapan kayak gitu tanpa ada cahaya sedikitpun. Ada seorang tiktokers dari Kanada yang sering bikin konten tiktok di tengah hutan sambil bernyanyi. Do itu bukan nyanyi kayak orang biasa ya, tapi beda banget guys. Doi bilang itu namanya Overtune singing. Nah, suatu hari pas Doi itu lagi live streaming di dalam hutan sambil nyanyi, suara Doi itu menarik perhatian salah satu rusa yang ada di dalam hutan itu. Tapi nggak cuma rusa aja, perhatiin baik-baik. Pretty sure he was looking for where the sound was coming from, but I stopped and started talking and I was ada seorang rusa yang menoleh ke arah tiktokers ini pas doi lagi bernyanyi. Tapi, kalian sadar nggak Kalau di belakang rusa yang tadi, itu ada dua sosok lain yang ikutan mengintip pas si tiktokers ini bernyanyi. Dua makhluk itu mengintip keluar dari semak-semak yang ada di belakang rusa ini. Sosoknya kelihatan cukup jelas di kamera, dan kalau gua zoom, sama sekali nggak ada mirip-miripnya sama rusa yang ada di depannya. Kalau gua lihat sih, sosoknya itu justru malah kayak berdiri pakai dua kaki. So banyak yang percaya kalau bisa jadi makhluk yang tadi itu adalah makhluk kriptit atau makhluk urban legend yang tertarik pas ngedengerin suara tiktokers ini bernyanyi sendirian di tengah hutan. Tiktokers ini pun sama sekali nggak sadar sama kehadiran dua makhluk yang tadi. Makanya doi itu sama sekali nggak ada respon apapun. Karena doi juga bilang kalau doi itu hanya fokus bernyanyi waktu itu. So kira-kira nih yang tadi itu sosok apaan? Hewan atau penampakan? So video yang ketiga ini direkam tahun 2011 Usia videonya udah lebih dari 11 tahun ya Dan pastinya nggak mudah untuk memanipulasi video di tahun itu Dan juga video horor settingan itu masih belum mainstream seperti sekarang ini Di video itu terekam ada seorang bapak-bapak yang sedang berjalan di sekitar rumahnya Dimana dok itu tinggal di Kanada dan rumahnya itu deket banget sama hutan dan otomatis karena lokasi rumahnya itu terpencil dan juga pas video ini diambil lagi musim winter, Do itu jarang banget ada ngeliat orang di sekitar rumahnya. Karena jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu jauh banget guys. Tapi suatu hari tiba-tiba Do itu ngeliat ada sebuah pemandangan yang gak wajar gak jauh di belakang rumahnya. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah bayangan hitam di kejauhan yang berjalan di antara pohon-pohon tinggi. Dan anehnya, bayangan itu sempat berhenti di salah satu pohon dan seperti menarik-narik kulit batang pohon itu. Sosok yang tadi itu emang gak terlalu jelas ya, karena emang bapak ini agak takut. Jadi Doi cuman berani buat ngerekam sosok yang tadi itu dari kejauhan. Bapak ini juga sama sekali gak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan, tapi Doi yakin banget kalau itu jelas-jelas bukan manusia. Karena doi sama sekali nggak pernah ngelihat ada pemandangan seperti itu sebelumnya. Kalau di zoom, sosok yang tadi warnanya itu cuman hitam doang. Dan kalau dikira-kira dengan perbandingan tinggi pohon itu, sosok yang tadi itu proporsi badannya lebih besar dibanding dengan manusia normal. So, sedikit yang percaya kalau yang tadi itu bukan hewan biasa. Karena kira-kira hewan apa yang tinggal di Kanada yang gerak-geriknya kayak sosok di video yang tadi. Aneh banget. Uhum. Ada seorang pengguna Reddit yang nge-share pengalaman pribadinya hiking di tengah hutan bareng keluarganya. Pada saat itu, Doi masih kecil karena foto ini udah diambil beberapa tahun yang lalu. Di mana pada saat itu, Doi dan saudara-saudaranya sedang duduk di atas sebuah batu di tengah hutan untuk beristirahat. Nah, pas mereka semua udah pulang ke rumah dan lihat-lihat lagi foto-foto yang udah diambil selama mereka hiking, mereka syok banget. Karena ada sosok lain yang sama sekali nggak mereka kenal yang ikut terekam di foto itu. Kalau kalian lihat, ada tiga orang anak yang duduk di atas batu, dan ada sosok lain yang berbaju putih dan bertopi coklat yang berdiri persis di belakang mereka. Tapi kalau di zoom, sosok yang tadi itu kayak cuman kelihatan separuh badannya aja, guys. Bagian pinggang ke bawah itu sama sekali nggak kelihatan apapun. So, jelas ini bukan orang atau wisatawan lain yang kebetulan lewat di belakang mereka bertiga ya. Nah, ada teori lain yang bilang mungkin aja yang tadi itu cuman efek lens flare dari cahaya matahari yang kebetulan membentuk siluet orang kayak di foto yang tadi. Jadi, cuman ilusi optik aja, guys. Tapi menurut gue kayaknya bukan sih. Karena gue selama ini sama sekali nggak pernah lihat ada lens flare yang bentukannya kayak di foto yang tadi. Lens flare itu biasanya bakalan muncul kalau lensa atau kamera Dihadapkan langsung ke arah sumber cahaya, misalnya matahari. Tapi kalau dilihat baik-baik dari sudut pengambilan gambar foto yang tadi, itu sama sekali nggak mungkin terjadi lens flare. So, gimana nih menurut kalian? Video yang terakhir ini agak misterius ya, karena gue sama sekali nggak tahu siapa orang yang ada di dalam video ini, dan gue juga nggak berhasil buat nemuin sumber asli video ini. So video ini direkam oleh seseorang yang gue juga nggak tahu tujuannya apa Doi punya ide buat camping sendirian di tengah hutan Dan video ini diambil di daerah Oregon Amerika Serikat Nah setelah video ini di upload ke internet dan viral Banyak yang menghubungkan video ini dengan kasus hilangnya beberapa orang Seperti kasusnya Jacob Idris dan juga Chase Hove Yang dikabarkan hilang di sekitar daerah yang sama Sekarang coba deh Please, gue pengen kalian perhatiin video yang ini. Bye-bye. Alright, well, it may seem like a bit much, but here I am solo camping. This is the Shus, Oregon. Well, close to Bend, Oregon. I brought the 8 person tent or the 6 person tent. I haven't pulled this thing out in a long time, so I thought first of the season I should pull that out, give it a, give it a go. It's about that time sun is setting. it's about eight o'clock. should be dark out here in less than an hour. I'm going to get a little bit over to the trees. beautiful night. It's definitely going to be turning in early though. I've been up. By it. It's noises. Yeah, you can hear it. It's something from that side. of that shit. Oh, flashlight. I kept you got thing outside this night vision. She's surprised the head. Hope the chase me off I'm wandering the god darkness Di tengah-tengah video, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang seolah mencoba untuk masuk ke dalam tenda orang ini. Karena panik, Doi langsung buru-buru buat kabur keluar dari tendanya. Dan Doi juga lupa buat ngebawa lampu senternya. Karena di hutan itu gelap banget, sama sekali gak ada sumber cahaya, jadi Doi berjalan di dalam hutan hanya mengandalkan fitur infrared dari kameranya. Dan sosok yang tadi mencoba untuk masuk ke dalam tendanya, sekarang ini udah berdiri persis ada di depannya. Dan disinilah tiba-tiba footage-nya habis dan sama sekali nggak ada lanjutannya. Apakah doi berhasil selamat atau jangan-jangan doi udah tewas? Konon katanya kamera ini ditemukan di dalam tenda bersama dengan barang-barang berharga lainnya dan juga mobil yang tadi terekam di video. Tapi orang yang ngevideoin ini sama sekali tidak pernah ditemukan. So apakah benar kalau cowok yang tadi itu adalah either Jacob Idris atau Chase Hoof